Maka satu kepada kain gomel Anak kepada kain kusinan sama Hari baik punya yang mana ketika siapa Ajar muka pulau tepak pesaknya Kalau ni kusinan awak je lagi Bula Rana... ...ruh nak rapuh ni. Rupa kopi rizik di koral diraduk. Orang aja, ajar anak prio nak prio. Eh sedap kamu ratu muka... ...suka kopi rizik lagi baluk. Mana kau kelir? Budak pagi dua anak saya. Nak kata anak aku... ...anak rumah mana? No. Nak no kata anak no di golok Bini orang Nak no kata anak no di baca Tak pergi korang lagi Kamu nak berapa Kau kena Ada sedap saya tanya Dia tadi no, anak nak beliau ajar ni Mana gelas Kata bokok Eh hey budak Nak pergi kena kena buka Aku nak tanya mu Sebab aku tak ajar kelih mereka nama apa sebenarnya? Mereka nama kawan? Tau dah dah buka jatah kawan. Mereka ni? Gini. Mereka ni? Raki. Mereka ni? Raki. Nak pergi? Rupak. Eh, dik duduk Eh, tak boleh bengok ni. Tanya dia, sahabat ni. Mereka kucat ni wala. Ada kira budak ni lepas kita marah ni. Alah, kelis kau hidup kat sopak. Nak bersama tengah budak ni. Budak, kau pergi arah-gari-gubah. Aku nak tanya mu budak. Mu nak ranya kau pergi arah. Mu nak maafah sebenarnya. aku kulis aku raya-rahmu. Raku tak raja-gelis lagi, kucing rama. Good year. Aku daripada geleh kucing goma. Mu tak raja geleh kucing goma. Kucing goma. Nak kucing mano lalu hutan ni? Kalau tak ada kucing goma aku asyik aja aku nama apa-apa, ano apa-apa. Kepala gua nang lain. Papua. Ya. Dia nak geleh kucing goma. Betul? Kita jadi kucing ni kita buat goma. Kalau kita tak kemui kita rayat dia ni anak siapa? Ambo jadi kucing putih. ya? kucing teh. Wei yang ngomong ngoti kekoh muka lah. Ku tidak dengar macam tahu budak. Dah pingang elu. Ngudu dulu. Wei. Wei. Wei. Wih, wih, wih! Yang bodoh, saya tak pasti dia teringgal. Mula mau sapo, nama godia, anak sapo dia, mau jah bodoh. Mula tengok kucing gomo, aku dari kucing gomo jadi kucing gomo. Aku nak degil gagal lagi. Degil apa dia? Bodoh Aku nak degil gugur gagal. Kalau Tak buat lembu lagar Aku rasa rojak Amal aku Lagu mana saya? Yang saya ingat lembu lagar pula Boleh biar kita lagar okey Jangan biar Atuk buat Amal kepada lepas STD ni Kau tidak ada gong Mau jadi lembu Amal jadi lembu jatah Biar Lembu tena Kita berlagar luar Pergi itu dulu. Mundu dulu bah aku. Kalau mu tak rebah aku dah koyak. Ngam aku. Mu rebah dulu baru aku koyak. Oh. Ha. Eh. Ah. Oh. sakit kepala apa-apa hmm, sakit rakyat budak saya nak mampu saya tak apa-apa pula palo dah belakang saya nak mampu bodoh? keluar saja rakyat nama rakyat rakyat nari nampak hmm, eh, si. lagi tua kata dah ni kacik budak ke mana-mana pun dia kata dia tu uh, nak rakyat nama dia dia lagi berkebuk kita, oh sakit kepala saya maka gomong Anuf Salam Sama Sudah mencerikah mereka ke dewasa Ah, jelma pak Satu keadaan Satu keadaan ayun dia Padaan Sama lagi Braaaah budak jari rano ragoa aku pemu aku ni rano umu jadi gini rome aku noyak mu dengan coreka marilah juga kita balik berjumpa tuai kembahajo sama moyaklah sasilo grio Nak boleh kemu ni kat sesto lah berdiri rumah rumah maharaja sama ha satu rano ria patis moyo Agar apa dengan beribu-bapa Agar kemana dengan beribu-bapa Kata gitu, kata gitu eh, aku huru-hulah Maka, pengatur sama Kalau mana kau ingin punya hari pun yang boleh tukar sahabat Dengan serta-merta jelmur tempat Mak raja lagi Brauuu Aku ...akulah juga bernama kemah raja selamu ...raja kerajaan di dalam negara kedua-dua ...akulah juga anak pada kesilamah raja Mako cakawoci ramai-ramadhan titik baik bakau pasawai ...titi bersenuh kembali semua titik pahlawan raja dewa ...aku napa nampaklah juga anak sama ...bumi yang pergi tepat pada kiri aku ...aku menyertanya... ...kak nyanyi ke dia... ...aku nak siapa yang kruh... ...aku nak ambil yang jenis ni... ...ah, mari juga... ...satu pada kerumian nak sama... ...kati rumah di tak ...cakap-cakap dengan beribu-berapa... ...cakap-cakap dengan beribu-ribu-berapa... ...wayku berhenti lah kati... ...kati boleh Adek kan, no kama, kama kayak tu aku, ...beginilah lah juga romi. Di dalam anggaran korea dua sudah menjadi doseri panji kau dile, mereka sudah kapikai pakai pare. Kita para polisi kalau ada diundu sila kalau boleh apa habis dengan pajak tujuh penghantin dua belas satu budak kanak kecil satu atau jangan sampai kelengkung pada diulah sekolah tetap pun jatuh pak ujian tak sabar apa-apa nak tak kena kita tiu, ima katik ranyak-ranyak tu ayku kadang lagi ningat guru kadi kalau raka sialah saja orang yang kodik amok, orang kodik kita nak sama sehari-hari Thank <laughs> you.